Cristiano Ronaldo nampaknya bisa membeli apa saja yang dia mau dengan harta berlimpah yang dimilikinya Bahkan Ronaldo mempunyai jet pribadi hingga pulau pribadi serta mobil-mobil mewah namun, satu yang menjadi sorotan dari bintang Manchester United itu, ia tak membiasakan anak-anaknya untuk bermain dengan gadget. Hal itu diterapkan Ronaldo bukan tanpa alasan. Ia ingin anak-anaknya tidak bergantung pada gadget. Ronaldo tidak memungkiri bahwa hal-hal berbau teknologi sangat penting dan relevan di generasi muda zaman sekarang. Namun di sisi lain, dia juga tidak mau anak-anaknya menjadi kecanduan dengan gadget di masa yang akan datang. Dia pun belum mau memberikan ponsel kepada anak tertuanya, Cristiano Jr yang kini berusia 11 tahun. Padahal, Ronaldo mengaku sang anak sempat minta izin untuk memiliki ponsel. Pesepak bola berusia 36 tahun itu berbicara tentang dampak teknologi di Al Wasl Plaza, Dubai, setelah menerima penghargaan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Globe Soccer. Dia mengakui generasi muda masa kini tak bisa terlepas dengan gadget. Jelas itu sangat membantu teknologi, itu membantu saya dan orang-orang di sini di seluruh dunia. Dan saya pikir kita harus mengambil keuntungan dari itu, tetapi kita tidak boleh terobsesi dengan itu," ucap Ronaldo dikutip dari Daily Mail. Misalnya, saya bisa memberi anda kesan kecil. Anak tertua saya akan segera berusia 12 tahun dan dia bertanya kepada saya setiap saat, Ayah, bisakah saya memiliki telepon? Dapatkah saya memiliki telepon? Dapatkah saya memiliki telepon? Ucap Ronaldo menirukan ucapan anaknya. Saya berkata kepadanya, Cristiano akan datang waktunya kelak, tegas Ronaldo. Saya juga tahu bahwa generasi muda ini selangkah lebih maju dari usia mereka. Jadi saya setuju bahwa kita harus memanfaatkannya tetapi tidak terobsesi dengan teknologi. Lanjutnya, beri mereka tetapi dengan jangka waktu tertentu. Tidak memberi mereka sepanjang waktu. Saya pikir itulah poin utamanya di sini, tandasnya. Pada 2017 lalu, Ronaldo juga menolak permintaan telepon dari putranya dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin memberinya kesan mudah untuk mendapatkan apapun yang diinginkan. Sebagai seorang ayah, Cristiano Ronaldo berusaha mengarahkan sang putra agar tak terbelenggu dengan kemewahan yang dimilikinya saat ini. Salah satu cara Ronaldo memonitor aktivitas ponsel yang dilakukan sang anak adalah melalui neneknya, yakni ibu ex bintang Real Madrid itu sendiri. Ronaldo mengaku jika Cristiano Jr. ingin menelponnya, maka hanya bisa melalui sang nenek yang melakukan hal itu. Saya memintanya untuk menunggu masa depan. Suatu hari, Junior meminta saya iPhone untuk menelpon saya, tetapi saya mengatakan kepadanya tidak. Jika ingin menelpon saya, dia harus melalui neneknya, lanjut Ronaldo. Saya ingin menularkan kepada putra saya gagasan bahwa tidak mudah mendapatkan apapun yang dia inginkan. Pendidikan adalah hal terbaik yang bisa saya berikan padanya. Tutupnya.